Oke okay, guys hari ini kita main Cecilion ya guys ya udah lama bad. banget gua gak main Cecilion semoga masih bisa ya guys ya gokil gokil kita bantu dulu cicil cicil hidup selama ini, kutu, ah. gila magainya tiga biji guys kita bisa gak nih menang kita bulan. kita bantu atas ya guys ya tahun. Tahun. Busut, busut. mati dong kita guys cepret apakah kamu takut darah aku sangat menyukainya Sabar, sabar masih bisa kita cicil. Bisa kita balik ya guys ya, balik dulu. Sabar, sabar. Kita tunggu jadi aja guys, cicilin. Yo bawahnya ramai banget. Sabar guys, piring dulu. nice oh mati guys ya sangat lembut belum level 4 dia tapi tidak tentu lagi tentu guys mati dong saya. alamat. Darah. <tip> Sabar guys, menang nih kita. Rasakan Buset busuk banget busuk parah nah dulu guys gue uh. uh, diselidah eci guys kita tunggu jadi aja guys ya diselion nih Kita mati mulu, guys. Hidup selamanya bukanlah anugerah, tapi kutubuh. Mengerikan. nah ini kan enak, ya ampun guys, masih aja nggak dapet loh. Top lane pantai, nice, mati dong. Buat lain hati-hati, kan? apa ngomong lu darah sih <imits> <m> ah <calls> guys guys busuk-busuk busuk, ya ampun kita gendong ya guys ya nanti. ini sangat lembut ah, lho nya kalah loh malam demi malam tahun demi tahun cowoknya masih hilang ya guys ya darahku buta buta, buta. Ya ampun keluar oke okay. untuk darah ini beli apa sih ini tank kan Ya ampun guys, guys. Sabar guys. Iya bro, bang bro. Mengapa kamu sangat dingin dan pucat <laughs> seperti cahaya bulan? Sabar sabar. Kita masih bisa menang nih guys. back up well mati dong gua Buset Deh, goceng cing. Gue tiga ribu sembilan ratus anjing. Taming dulu lah, guys. Kalian lanjut gue sama dirinya, Kak. Ini dan Salah-salah, Lawan menghilang dari mulai lagu chat. Lalu sangat dingin dan pucat. Masih ada ulti dia, sabarlah guys. Balik-balik. Tempatnya jelek ini so. sangat hmm. Cepret lembut. Perut-perutan sakit kan tuh. dia ngelot guys, guys. Ketakutan akan melemahkanmu. Tapi tidak. Sabar ya, masih lo pertama nih bergulur dulu, mana? Kita berdua tahu tidak ada akhir bagi kita berdua. Cakep aja depan. Allah Router guys nice sabar sabar menang ini kita sabar tahan dulu tahan yang ngumpulin stak dulu guys kita baru 160 nih ketakutan akan melemahkanmu tapi tidak dengan cinta kita ambil-ambilin aduh guys buat stak hmm sakit dih mati guys gila lama banget backupnya gak santai oh. hildanya guys apakah kamu takut darah? aku sangat menyukainya nice kita balikin guys ngapain kau beramat cuek-cuek cuek-cuek bawahnya ya guys ya nice kita hapus tengahnya guys mungkin yang tengah nih. seperti cahaya bulan. rasakan rangkulan ceprot ceprot enak gak tuh sakit deh guys hmm hmm hmm tohnya guys cuman guys, klik clear dulu aja guys karmi mengapa kamu sangat dingin dan pucat seperti batu biru? Thank you. dapat batu biru kita menjadi jadi ya guys ya. gua langsung buatin aja deh, mortal. Nice. Aduh, satu hit lagi anjing-anjing. Hmm, sakit banget tuh. Hmm, sakit banget. Mantul! Sabar-sabar ya, guys! Ya, pokoknya mati dong. Hmm, bawahnya mati guys Koncil, koncil Hmm Mati kau Sakit banget ya, guys ya Begitu Begitu Cownya ya guys ya Kasih makan song itu dulu Semangka Semangka guys Jadi bongong gue, anjing Sabar sabar sakit banget, Woo. jebret aduh anjing gak mau mati ya, ini aku mati dong guys, kabur, ceprot aduh masih kena anjing, anjing, and guys, nice uh. Nice Tower guys tower Nice Oke okay lah guys begitu aja Thank you ada nonton See you on the next video Bye bye See you, see you. Jangan lupa subscribe